Ini telah berubah Cinta ini akan menjadi nyata Tak mengerti Rindu ini yang menahanku Dalam laraku Ingin kau sadar Bagaimana lagi tuh bisa kau percaya kepadaku? Oh, oh, oh, lelah hati ini meyakinkanku, kuhentikan langkahku dan ku terjatuhlah. tak mengerti rindu ini yang menahan ku dalam laraku ingin kesadaran timu melukaimu ingin kau sang dari ini ini al